Oke. Okay. A... And... Nah, whoa, bro, you you got a friend in me, you got a friend in me eh hey, what's up bro? apa bersemuanya semuanya bro? semoga kalian sehat selalu Mabru, jaga kesehatan kalian jangan sampai sakit oke okay? Jadi kali ini Mabru coba bakal mau bahas patch notes di season selanjutnya nih Bro ya Wah ini wuh, buff dan nerf lagi, ya pasti ada yang di buff dan di nerf di tiap seasonnya ya bro, ya Oke okay. ini salah satunya senjata yang bakal di buff ya, yang saya tunjukin ini Bison ini bakal upi lagi ini bison pernah metal loh Mabru bro ya pernah banyak sekali yang pakai di turnamen ya kalau nggak itu udah kayak setahun yang lalu ma bro ya dan sepertinya bison ini bakal metal lagi Mabru, bro ini udah coba bacain di page nya ya di antara ini Mabru bro ya uh coba baca nih ma bro. ini oca uh, tampilin ya di layar kalian ma bro. jadi kalian bisa lihat sekaligus coba baca ma bro ya M16 ini sepertinya di buff ya ada attachment baru namanya Wildfire perk ya jadi ini bakal mengubah M16 very mode tembakannya ya jadi full auto wah full auto M16 jadi yang full auto ini bisa jadi meta banget ma bro. M16 wah gila sih ma bro ya Mana senjata M16, kalian bayangin deh ya, M16 nih, kita, Ocha pernah review sebelumnya nih ma Bro senjata nih ya, senjata ini Ocha review sebelumnya, ini cuman kalian lihat aja nggak apa-apa mungkin aja nanti meta ma Bro ya, M16 ini Ocha review, belum lama ini enak loh ma Bro M16 ya karena ya habis di buff dan sekarang ini bisa jadi full auto, wah itu gila banget sih, mauro ya burst aja bisa sekali burst. Nah M16 ini kalau misalnya jadi full auto, wadidaw, nggak <gak> tahu lagi oce mauro ya. Tapi itu kayak jadi M4 gak sih? Kalau full auto bukan M16, M16 itu di game manapun biasanya ya burst, breaded, breaded, breaded gitu, mauro yang oce tahu ya. Terus habis itu AK47 di buff recoil -nya. Sprint to fire -nya juga ya. Terus juga uh, jarak menembaknya ada esakurasi Hades. Wah, Hades juga dong. Saya 4 lagi di buff recoil-nya. DLQ, Locust, Koska, Owl Tau. Wah, jadi 358 pistol. B Terus Bizon juga di buff ini. Damage-nya juga mabrung. Wah, gokil sih ini mabrung bizon ya asli sih sniper zrg di nerf <laughs> seperti yang Oca bilang zrg itu overpower banget memang harus di nerf sih ya uh kalian baca aja lah ya ini oca kasih ism di nerf Kikina yang di nerf what purifier juga di nerf Hah, ini juga ulti yang hive nih uh hive boleh ini bisa jadi metal loh ya balistik ini ulti juga ya operator skill equalizer yang kayak dua la Itu wah ini equalizer bisa jadi pengertian purifier nih ya. Misalnya purifier jadi nggak enak harusnya sih masih tetap enak. Overclock quick fix tactile mess alert. Oke, kalian baca saja mau bro ya. Sebutin. Terus ini wah. Mantep sih ini ya. Woo! The best mama bro ya, oke okay. Jadi mungkin kali ini Ocha sudah siapkan loadout PP-19 Bezone Jadi Ocha bakal mau pake PP-19 Bizon ini Dan ya, yuk langsung aja Kita pas keren. mama bro tau Ocha kasih tau Jadi sebelum nanti di update ya Kalian udah tahu duluan nih uh, Ganspeed racikat terbaiknya itu dari apa sih, dari siapa sih, siapa yang membuat sih? kalian paling punya aja ya pasti mantep banget okay, let's go uh -huh. Uh -huh. Lihat lihatlah kalian ngerti bahasanya hey aku bisa berubah jadi nah nah okay. Mari kita gendong nih orang Mabru ya. Menggunakan P 19 Dizon. yang akan dibuff ini gini Kita mute dulu suaranya karena oceh enggak ngerti ya. Dia ngomong apa ntar kalau info pun oceh enggak ngerti. Halo. Mana lagi musuhnya? keren juga mamam lo pembalasan ya bro pembalasan ini spawn mana sih Oca bingung lupa main illumination begini nih oke okay. lupa ninja kawan nice Wacha tuh dulu apal banget ya rotasi-rotasinya ya Cuman kalau domination jarang gini jadi lupa men Nice. lah ya Jangan lupa ambil sininya bro gue nggak tahu udah kenapa kagak, nesa, di sini mah bro ada orang, wah bro mantap sekali nyayurnya ya, advance UAV online ma Bro, kalian Brodi, nice uh, ma Bro. gede banget, nice ma bro, tarik mana lagi musuhnya, uh <laughs> udah selesai ternyata ya ma bro apa coba ya Allah jadi ultima bro dasar mati lo bos tuh sering banget ya dulu tuh -c, c belum ngerasain kenal tuh equalizer gini nih mati eh tain aja equalizer. Wah, dibokong Sudah kuduga ada orang dari sana. wuh Kec ada hard scope. Feretnya bisa tuh jelek banget, Bang Bro. Mereka ini mau ngambil ini, mau, Bro. Kayaknya. Tapi kayaknya kita gagalin ya. Haha. Ah, Guys. Ah. Nice katain aja mau bro oh hampir saja nice kamu tidak bisa ambil ya tidak bisa ambil seperti itu Bro. nice one Woo! dia pakai crossbladed cuy ngeselin ya tetap tenang tetap santai karena Ocha sudah menang asli bisa masih seenak ini rupanya loh gokil tuh liat nih hmm buat bokong enak buat bokong ya buat bokong jadi ini gas metal attachment memang broe di antaranya mencapai monolith suppressor watcher marksman tapi ini ya misalnya nanti di-buff kalian pakai skeleton light barrel juga oke oh, iya sih ya terserah kalian mau bro serius skeleton barrel buat kalian yang agak sedikit barbar uh, -bar mainnya ya tanpa nahanan -nahan, tuh bagus tuh skeleton ray owe laser dan yang terakhir large caliber ammo ini yang bikin agak lumayan sakit lah dan ya kayak gitu aja untuk dikali ini mabro semoga buff nya nanti sangat-sangat bermanfaat buat playernya dan tidak overbuff ya mabro ya karena kalau terlalu overbuff juga malah merusak game <laughs> oke okay. yaudah mabro kayak gitu aja untuk dikali ini mabro makasih banget udah menonton jangan lupa share video ini dan ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mabro ya see you mabro dadah semuanya yaudah dadah semuanya see you next